Dari handphone yang masuk rekomendasi ini rata-rata adalah HP baterai besar dengan kapasitas jumbo. Sepertinya kebutuhan konsumen di segmen ini sangat terkait erat dengan daya tahan smartphone. Selain itu sebagian besar HP di bawah 3 jutaan ini mengusung chipset yang mumpuni di kelasnya. Nah, buat yang butuh rekomendasi, berikut kami hadirkan daftar handphone pilihan di segmen harga ini. Rekomendasi HP harga 2 jutaan terbaik 2022 dengan budget sebesar 2 rupiah jutaan. Saat ini kamu memiliki banyak sekali pilihan. Berikut HP 2 jutaan terbaik yang bisa jadi andalan di masa kini. 1. Samsung Galaxy A13 baru rilis tahun 2022 ini. Samsung A13 meluncur dengan harga 2 rupiah jutaan. HP ini menawarkan dukungan fotografi maksimal. Galaxy A13 memiliki konfigurasi lensa utama dengan resolusi hingga 5.0 MP. Selain itu, didukung juga oleh dukungan lensa sudut lebar 5 MP, makro 2 MP, kedalaman 2 MP, serta kamera depan 8 MP. Hadir dengan layar lebar 6,6 inci. HP ini cocok menemani semua aktivitas kamu seharian dengan memanjakan mata. Samsung juga sudah menggunakan antarmuka terbaru mereka yaitu One UI 4.1 di model ini. Rentang harga, mulai dari Rp 2.499.000, 4 128 gb 2. Realme 9i salah satu HP harga Rp 2 jutaan yang bisa dipertimbangkan adalah Realme 9i. HP yang dirilis Mei tahun 2022 lalu ini memiliki keunggulan pada teknologi pengisian daya cepat 33W dar Charging. Realme mengklaim fitur ini dapat mengisi daya baterai 5000 mAh jam hingga 100% dalam waktu 70 menit saja. Untuk performanya ditenagai prosesor Snapdragon 680 dari Qualcomm. Memorinya juga cukup besar dengan RAM 6GB yang didukung fitur RAM virtual hingga 5GB. Untuk penyimpanan internalnya 128 GB plus opsi micros hingga 1 TB. Rentang harga mulai dari rp tiga. Redmi Note 11 Redmi Note 11 menjadi HP harga rp 2 jutaan kedua yang juga dibekali spesifikasi mumpuni. HP Xiaomi terbaru ini mengusung layar Super AMOLED seluas 6,43 inci. Resolusi Full HD+ refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan 1000 nits. Redmi Note 11 pun ciamik dari sisi fotografi, di mana sudah dibekali 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, Ultra wide 8MP, makro 2MP dan kamera depth 2MP. Sedangkan untuk bagian depannya 13MP, rentang harga mulai dari Rp 2.469.000. OPPO A55 OPPO A55 termasuk HP murah dengan bentang layar 6,5 inci beresolusi HD+. Kapasitas baterainya 5000 mAh jam dan didukung teknologi 18W fast charge. OPPO A55 ini ditenagai chipset Mediatek Helio G35 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB. Penyimpanannya bisa diperluas dengan microSD hingga 256GB. Di bagian belakang, HP OPPO terbaru ini disematkan kamera i Triple HD dengan konfigurasi kamera 50MP kamera, 2MP kamera bokeh dan 2MP kamera makro. Sedangkan di depan ada kamera 16MP dan dilengkapi fitur I beautification. Tentang harga, mulai dari Rp2.375.000. lima. Poco M3 Pro 5G Poco M3 Pro 5G bisa menjadi pilihan jika kamu mencari HP 2 jutaan dan sudah mendukung jaringan 5G. HP ini sudah mendukung operator 5G di Indonesia dan bisa internetan dengan super cepat. Selain itu, di dalamnya juga sudah dipersenjatai dengan spesifikasi mumpuni. Layarnya memiliki bentang seluas 6,5 inci dan resolusi sudah Full Plus. Tidak hanya itu, Layar ini juga sudah didukung refresh rate 90Hz, termasuk menggunakan sensor cahaya ganda di bagian depan dan belakang untuk mengaktifkan deteksi cahaya 360 derajat. Rentang harga, mulai dari Rp 2.899.000.